Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama blind project channel youtube paling blind Sa Indonesia Raya jadi lanjutan yang kemarin ternyata sapinya tidak tertolong tadi malam habis maghrib meninggal yang satu semoga ini yang satunya baik-baik saja sehat aras normal kembali dan sebentar lagi ini akan dikubur Jadi <Sukai> kecil betul Bagaimana bu, sudah mateng sarapannya untuk orang-orang? Si Persi persiapan buat yang layak bantu proses pemakaman. Kearifan lokal orang desa. desa Kalau royong. ada yang kesusahan, gotong royong. Tapi dijeli neng lakukan ini andalan. Nah, ini... ini setengah jam ini dijeli. hariu eh Wes. Ngunu. nek Mas? Apa rasaiban ya kan ini gila kon duduk net tidak kira kembali ini maksa Eh, makan Senet. makan yang satunya sudah bisa berdiri tapi maksa ngawat-ngawat nggak lahap uh, bisa makan sendiri teman kaki kaki masih belum kuat Ya, bu. Ini Oke kẹo ya sudah marine, ra Enak, enak. Hei, hei, hei. Macam apa dia? Macam apa dia? Macam apa dia? Macam dia? dia? Padahal semua <tuk tangan> beres, Äh> <gothat> <desafieux> Aromanya sedap. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo ayo, itu, aduh, lho, di aduh, ikut Bu, gue, adik, Adik, ya Allah. Ya Allah, sini te metu. Pak Mat aja anak unu, kita belum disenggol. No. Enak eh, deh apa tuh apa aku deh oke enak sih apa pak Kata nono. Ndak tega. Biar nggak jadi hantu. Ini wanjo ya allah ya allah karena mhm. ya allah Sapi nya hamil lima bulan. Ada bo, kamu minggir nak. Kamu minggir, minggir kamu. Naisel mengharapkan. Aku. Nah, nak yeah. Anu, ada <sharp inhale> lane oh di lambek yo. niki kelas. Dadi sepatu. Ya di Jangan. <tas> nah lha nek ya apa sih apa <tuk> Gas <tangan> kan. deh. Ke aku Jadi Nyantol De. sih. bisa enek aku ini ini deh agak kaku karena sudah tadi malam iya habis magrib dong <tuk> le kita Eh Nah itu aku waktu itu, selalu ingat masjid ini dong, anu ya Allah <laughs> yes. Yes. Yes. Yes. Wah ya Allah. Oh. Oh.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 ntar lagi yang barat ini dibersihkan bos, biar kuman-kuman hilang nih Ya, selamat. Yo Muhammad. Eh, Ah, iki ya